Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers Bilovers serta Leslar Lovers Dimanapun kalian berada di DipaTV kembali hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru Terupdate seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like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 Tungguan pertama ada info spesial penting banget nih buat kita semua para fans dari Bang Aril ya pribadinya Bang Aril menginfokan bahwa akan hadir jam 5 sore nanti acara Poles Kepo in Lesti di video.com bersahabat ya Kita wajib dukung untuk karya-karya dari idola kita Kita kompak, kita solid selalu mendoakan yang terbaik untuk Lesti maupun Rizky Bilar Ada kalimat caption juga yang dituliskan oleh Bang Aril bersahabat ya Di situ tertuliskan Momentum yang paling diingat Dede ketika menjadi juri di Lida ialah bagaimana menjadi seorang juri yang adil, bijaksana, dan tidak pilih kasih karena pengetahuan Dede tentang musik dangdut yang terbilang tinggi. Dede jadi kesulitan oleh menentukan mana peserta terbaik, terus bagaimana cara Dede? Untuk memutuskan pilihan cari tahu jawabannya di Poles Kebo In Lesti hari ini, wajib ditonton persahabat ya. Dukung terus untuk karya-karya dari idola kita. Mudah-mudahan tentunya mendapatkan kejutan dan kebahagiaan langsung dari Lesti maupun Rizky. Billar. ke kabar berikutnya kita lihat juga di sini ada unggahan spesial banget di para sahabat ya dari Bang Adlin. Tentunya alhamdulillah hari ini Bang Adlin sedang berbagi sembako dari Rizky Bilar. Para sahabat ya, ke warga nih luar biasa makin salut dan bangga. Kepada Bang Bilar yang selalu memberikan sebagian rezekinya untuk orang lain. Persahabat ya, ini patut kita contoh. Ini adalah sosok inspirasi untuk kita semua. Mudah-mudahan berkah dan barokah Postingan tersebut juga telah diunggah oleh akun Lesla Lovatix. Ada kalimat caption juga yang dituliskan. Bismillah berkah ya bang, semakin banyak membantu orang, semakin banyak doa baik yang kita dapat Karena kita gak pernah tahu doa dari siapa dan doa yang mana yang terkabul Bisa jadi doa ibu tersebut, ya Allah, kabulkanlah terlebih dahulu Tentu jadi orang baik terus membumi ya, ya terizki bilar dan teruslah menginspirasi banyak orang Tuh bersebat ya, sangat luar biasa Memang Rizky Bilar adalah sosok inspirasi untuk kita semua, patut kita contoh, tentunya untuk kita juga terapkan, persahabat ya di orang-orang sekeliling kita. Dalam postingan tersebut banyak sekali tanggapan hingga dibanjiri komentar dari para fans, yakni dari akun siaris satu-satu mengatakan, masya Allah masih bagi-bagi lagi itu persahabat ya, saking kita bangganya. Kita mendapatkan kebahagiaan dan tentunya pelajaran Untuk kita semua para fans Berikutnya kita lihat juga para sahabat Ada sebuah ungkapan spesial Ketika live instagramnya Bang Boril tadi pagi Ini masalah membahas netizen Para sahabat, Kita harus jadi fans yang baik Dan gak usah menanggapi netizen atau markona Para sahabat, ya atau fanbase lain Yang menyenggol kita Biarin aja tentunya kita harus tetap kompak dan solid itulah yang disampaikan langsung oleh Bang Ariel ketika live Instagram tadi pagi para sahabat ada tentunya komentar dalam tersebut kadang sakit juga bang kalau ada dari fans lain yang hujat dede sama kakak ini dari Sabila Lina tentunya memang kita merasa sakit hati tetapi kita nggak usah ditanggapin para sahabat ya tetap fokus dengan satu tujuan kawal Leslar sampai halal. Dalam postingan tersebut juga banyak sekali dibanjiri respon yang sangat positif Yani salah satunya dari akun Alice underscore Ratnawati 20 Mengatakan dalam kolom komentar Benar sekali saat seperti ini kita harus bersih hati dan pikiran Jangan pedulikan hal-hal yang negatif Minimal sayangi diri kita sendiri dengan aura yang sangat positif Luar biasa persahabatnya Kita merasa bangga, merasa bahagia kepada Leslar Banyak sekali dukungan banyak sekali orang-orang baik dan orang-orang hebat yang selalu mensupport persahabat ya. Kita mudah-mudahan tetap kompak dan solid mendukung Lesti dan Reski Bilar. Dan berikutnya kita lihat juga persahabat tersebut unggahan spesial. Ini membuat kita semakin bangga kembali dengan fan Leslar Tentunya salah satu fans yakni L2W persahabatnya. Alhamdulillah program peduli pertama kembali nih Jumat berkah luar biasa berbagi bersama nih, luar biasa kita semakin bangga dan bahagia mengidolakan Lesna, fans fansnya aja sungguh the best persahabat ya kita doakan yang terbaik untuk idola kita mudah-mudahan selalu memberikan inspirasi dan kabar bahagia berikutnya kita lihat Teh Tehlisna nih, di akun instagramnya di guide pribadinya Tehlisna lagi dan danin Gila lah para sahabat ya. luar biasa Kayaknya bareng di rumah DDLS ini Wow, tayamum dulu ya gendut katanya Nah aduh, luar biasa Mudah-mudahan aja cedukan vitamin kita dapatkan Tetap pantengin channel ini para sahabat, Biar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya ya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh